ya oke okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya uh, untuk permasalahan kali ini ini motornya CBR langsung saja kita nyalakan uh, jadi ini permasalahannya di sini itu uh, lampu lampu speedonya itu tidak menyala ya dan kalau untuk double ini masih menyala nah, tapi kalau untuk yang di bagian klakson tidak menyala maupun sen. tapi kalau untuk suara rotak di bagian tangki itu menyala ya langsung saja untuk langkah pertama kita cek di bagian Uh, dalam jok ya. Jadi kalau untuk sistem injeksi itu uh, semua itu ada sekringnya. Jadi kita cek, coba cek dulu. Siapa tahu itu cuma hal sepele ya. Sekringnya itu di bagian sini kalau untuk motor CBR. Nah uh, sebelum kita nih kita bisa lihat-lihat di sini ya. Nah, di sini itu ada bagian-bagiannya sendiri. Jadi kita tinggal buka Kita coba lihat Tel stop Horen Nah kalau untuk Horen ini adalah klakson Langsung saja kita coba lihat Karena klakson yang juga mati ya. Oke ini. ini untuk kodenya ini 10 10 ya Kita lihat dulu Ini sah nah terlihat ya sudah fokus terlihat bahwa sekringnya ini putus e, langsung saja karena di sini kan biasanya ada serapnya, ya. cuman di bagian sini ini terlihat serapnya itu kodenya 30 artinya itu lebih tebal ya e, karena kita juga tidak punya sekring e, ini kan kodenya 10 sebenarnya sih harus dianjurkan 10 ya karena ini adanya cuma 30 dan untuk pengecekan kita langsung coba saja nanti biar diganti lagi oke kita taruh ini sudah ya 30 nah, seharusnya 30. seharusnya uh, 10 ya karena ini cuma hanya darurat saja nanti coba kita ganti lagi setelah beli ya kontaknya lagi nah setelah kita coba lihat saja nah sudah menyala ya di bagian netralnya ini dan coba kita klakson, klakson juga menyala untuk sen, sen juga sudah menyala ya. Oke seperti itu. Jadi teman-teman itu jangan panik ya, jangan langsung mau ini di bagian aki atau yang lain sebagainya. Tapi untuk lebih teliti lagi dan untuk pengecekan di bagian sekring-sekringnya dulu ya karena biasanya ada yang sebagian teman-teman lainnya juga langsung uh, memvonis bagian lampu kadang itu mati Nah, uh, jadi lampu yang dari bawah itu sebenarnya ada ya, ada arusnya, jadi kalau di bagian lampu depan itu kadang konslet, nah, sekrengnya itu yang bakalan putus jadi jangan langsung memfonis di bagian lampu atau yang lain klakson, sebagainya, tapi kita cek dulu di bagian sekrengnya nah, oke, okay. seperti itu kita coba saja nah. oke cukup seperti itu saja semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan ya nah, semoga bisa membantu yang mempunyai permasalahan sama seperti ini nah, kalau untuk yang belum subscribe bisa gabung dan tekan tombol subscribe nya ya dan jangan lupa uh, dibantu like and share komen subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh